Halo sobat Madyang, balik lagi di channel tim foursuit, makan <laughs> mangan mangan. mangan. Uh, Amargo suwi banget nggak gawe konten, iki tak push terus gawe konten. Sekali jadi, om. Oke, okay. hari ini kita lagi berada di uh, depan Indomaret Jalan Ahmad Yani Ngawi. Sa iki luas luwes. Nah, iki ana kuliner, Ham. Nego Arab ngarep Indomaret iku ada some pak nano. Iku mantep banget, menunya komplit, ono seng kase yang konduktif ono pare ini, terus gak salah kayak omong, langsung aja merapat nih, enggak keren nih Pak Nano, oke, jus, yuk, Pak Nano, woi, ribon sehat, kalau tumbas, oh, somai, ya. pah, menunya komplit banget Pak Nano gitu, ya. aku campur Pak Nano, pare, oh favoritnya sampai nih pare ya, kase, ya, kase pare, kase pare. Ayo nah, Ham, kasih Pak Nano Pak Ari. sampean sampai berapa cabang bagi? Untuk sementara tiga. Tiga cabang misal? Nah. Ah, best banget ya, Pak Nano misal. <laughs> Kiki, konco baku Nah aku baku biasanya aku biasanya pojokan kono Cuma aku hari ini libur ya, beli Pak Nano gorengan. Ini pedas dong? Campur Pak Nano, sedengain, sedeng. Di seng tiga, seng dua nih di mana? Ini? Seng dua sampean buka nih, nih Neng karya? Oh neng karya. Ya, ah. nah, Ka, Karoni? Pelangi mode. Pelangi mode. Oh, misalnya neng karya kono, si pelangi mode. Ya. Ah, mantap mantap, sukses Pak Nano keren keren. Ya, nah. Sampean buka jam, pidana. Sampean setengah 4 Setengah 4 nah. sudah buka sampai jam. jam ya. Ini tutup jam sepuluh. Jam sepuluh, Bigo cek, mantap neng. Enggak, tutup Oke, pengen limit jam dua belas, guncang neng. Oh, jam dua belas, mindaneng. Enggak, oke. Yuk, dong, Rp. BRI. ribu. depan dulu, putra mantap. Mantap, Pak Nano, matur suwun. Mantap, oke. Pak Nano, matur suwun. siap uangnya? oke Pak Nano. Oke, <laughs> oke mantap. Jadi, buat teman-teman, jangan lupa mampir. Kalau Kang Awi beli me ya Pak Nano, mantap. Oke, geng, sobat. Kaliran sobat Madiang nah kita bakal mereview sowe Pak Nano, Nogiham. Mm. Di sentak Pak Nano, iku, uh, ini bumbu kacang iku ugal-ugalan banget. Dak nih, oh, oke banget bumbunya, ya kan? Langsung aja kita cobain. Hmm. lagi dibuka gigitan pertama iku Kacangnya ku kroso banget. Nah, iki semaiyang favorit pare juara. Pahit neng ono sensasi nih mantep. Nah, iki penoleh. Hmm, kroso iwa ikan kalau soume biasanya iba iba iba tu, uh, tuna, pak iba tuna ya pak soume iba tuna, tuna terus ini tahu mantap mantap nolak mana kentang hmm kayaknya untuk yang akhir telur godok jadi campur-campur banget loh. Mulai dari pare, tahu, uh, pendel, uh, isi tuna, lalu terakhir telur. Hmm. Juara, juara. Mungkin cukup tak meni dike. Uh, Konten kuliner unik. Terakhir kita cobain romaine Pak Nano. kita bakal istirahat, elaran gaya konten dike. Dan next mungkin hari-hari berikutnya bakal gaya konten-konten maneh. Coba cari kuliner benar yang unik, kuliner sening biso. Jadi buat teman-teman mungkin sing ono yang perantauan, ono eh, nego luar negeri, ono Hong Hongkong, Taiwan ya. Jadi kangen karo jajanan jajanan besok kayak ini ki awakmu nggak aku tuh bingung gula referensi video ini dia akhirnya kita jujui aku lagi maem kayak some, kayak cilok nah kayak ngonolah mungkin naik tapi buat teman-teman juga bisa komen di bawah ini mas coba dong uh, review pentol iki coba dong Bikin tantangan iki, nah pokoknya komen yang ya. Tak tunggu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur suwun, dulur mad yang tim for shoot. Yo.